Baiklah persahabat lari manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini bung min akan memberikan informasi terbaru terupdate dan terhangat para sahabat, ya, seputar idola kita yaitu lesti dan bilar. Kegagahan pertama persahabat sebelumnya kita mendapatkan kabar spesial bahagia seorang renovasi rumah rizky bilar persahabatnya yang diunggah oleh id Core Interior, yang mana tentunya rumah rizky bilar akan disulap menjadi rumah mewah. Dan tentunya seperti bak istana luar biasa persahabat ya kita semakin bangga tentunya mudah-mudahan rezeki yang didapatkan oleh abang bila selalu barokah amin ya robbal alamin dan kita lihat keunggahan selanjutnya persahabat ya ini adalah Ruangan dining room yang tentunya super mewah prasabat ya Yang akan tentunya dilakukan renovasi di rumahnya Abang Bilar Semakin salut pastinya tentunya semakin kita bahagia bahwa Rizky Bilar memang luar biasa prasabat ya Rumahnya akan disulap menjadi bak istana super mewah Prasabat ya ini adalah kado spesial tentunya untuk pernikahan mereka Posinger sebut juga tentu telah diunggah oleh akun ID Core Interior Pak sahabat ya, ada kalimat caption juga yang dituliskan Desain dining room for entry skibilar Ditunggu ya update-nya Wow, luar biasa persahabat ya Saking mewahnya, tentunya kita cuma bisa melongo Dengan desain yang dibuat persahabat ya, luar biasa Tentu barangnya sekali komentar Hingga respon dari para fans Yakni dari akun Fitrah Bunda Ara Mengatakan Keren, jadi tambah kelihatan legan rumahnya luar biasa, para sahabat, ya. Selanjutnya, dokumen lain dari akun Instagram Leslar Kesayanganku mengatakan dalam kolom komentar, "Masya Allah, tabarakallah, mewah banget jadinya. Wow, luar biasa, para sahabat, ya. Dukungan terus diberikan, support terus diberikan oleh fans untuk idola kesayangan kita." Oke, kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga tentunya. Rizky Bilar tidak hanya sendirian, mereka tentunya berdua persahabat ya bersama sang calon istri balik ke Jakarta Wow luar biasa tentunya satu mobil berdua sungguh membuat kita bahagia dan bangga persahabat ya, masya Allah tentunya kita doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan tentunya selalu dijaga dimanapun kapanpun semoga selalu dilindungi luar biasa mudah-mudahan saja persahabat ya mereka bahagia dan dilancarkan segala urusan pernikahan Lesti dan Rizky Milar. Kita lihat keunggahan berikutnya para sahabat ya Terlihat dedek Lesti kayak sedang kedinginan para sahabat ya Karena di jalan tentunya diguyur hujan Terlihat banget dedek Lesti sambil peluk bantal Kayaknya dipeluk oleh Abang Bilar deh Wow luar biasa para sahabat ya Tentunya kita tinggal menunggu cidukan vitamin manjanya aja yang kita dapatkan Mudah-mudahan ada kabar baik di hari minggu ini Dan ada kejutan yang akan diberikan oleh Lesti maupun Rizky Bilar berikutnya para ya Alhamdulillah tentunya mereka sudah sampai di Tangerang nih ternyata Rizky Bilar ada di rumahnya Dede di Lesti ya, luar biasa dan si Uto pun tentunya mampir bareng Papa Uto -nya. luar biasa persahabatnya. melihat begini aja kita sudah bangga dan bahagia nih, luar biasa tentunya support kita harus berikan, doa kita harus berikan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar kita lihat juga keunggahan selanjutnya persahabat ya, yang mana? Si Uto punya kawan baru Ternyata di rumah DDLST ada si Vijay Yang ngawani bersahabat ya, Wow luar biasa makin rame Suasana di rumah di Yang persahabat ya Kedatangan Uto tentunya disambut oleh Vijay Luar biasa memang tentunya Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua for fans Postingan tersebut juga telah diunggah Terdiri post kembali oleh Hakun Leslar Underscore History Mengatakan dalam sebuah kalimat caption Alhamdulillah mendarat ke Tangerang Dengan selamat WKWK Uto udah ketemu Vijay Btw happy Vijay Lu fikir si Uto betina Apa? <laughs> Saking ingin menyambut tamu spesial Uto, Vijay langsung cium si Uto, para ya. Terlihat mereka sangat akrab, luar biasa ya. Tentunya kita semakin bahagia melihatnya. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu berikan kepada keluarga Leslar. Berikutnya para sahabat ya, tentunya sebentar lagi hamil satu tepatnya besok. Rizky Bilar ulang tahun, kita doakan yang terbaik persahabatnya untuk idola kita ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan rezeki yang berkah. Dan kita tentunya doakan khusus rangkaian pernikahan Lesti dan Bilar mudah-mudahan dilancarkan dan tentunya disukseskan. Amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kejutan yang akan diberikan oleh Lesti di acara ulang tahunnya Bang Bilar. Tentunya tetap pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya.